Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama gue di channel makhluk Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat yang sedang Santuy, Yo man Ibu-ibu gue pening menengok langsung Santuy, kan Nah, kagak apa-apa ya kan, yang penting kita tidak mengganggu orang lain Ya guys, gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja Dan semoga sehat selalu cuy, ya kan Ini kalau misalkan kameranya rada ke bawah atau ke atas gitu kan ya mohon maaf aja nih ya kan soalnya kemarin-kemarin gitu kameranya itu rada keatasan cuy ya kan jadinya kurang enak gitu kan kita gua setting tundukin dikit ya kan biar viewnya itu enak ya nasi kan main ya kan kurang cuy sekarang kalau misalkan ini tuh sulit, sulit gitu kan bahayung gitu bismillahirrahmanirrahim ya Allah ini mobil tuh kan buset dan transformer keblek truknya udah kayak bawa sedan kali bawa sipik dia Kencang-kencang banget cuy lo. Kalau kagak nyadar kali, kalau misalkan yang orang dia langsung mental. Ini cuacanya enak banget asli. Kan main lah pokoknya mendukung. Jadi itu kalau misalkan paginya hujan, sorenya, mas siangnya itu biasanya terang cuy ya. Kalau kalau misalkan paginya tidak hujan, wah ini mau ke kiri. Kita jangan nyalip dong, goblok nyir. Kabar bang ya bang? Kirinya dia berhenti bang. Ojek kali, pak supir. Ya ya, kalau mau duluan silakan aja ya kan. Cuacanya mendukung cuy ya kan Mendung-mendung gimana gitu Sekarang udah jam 16.40 ya kan Waktu-waktunya cari angin Sekarang tuh anak sekolah udah pada Aduh Debu cuy Udah pada masuk Jadinya tuh masuknya tapi diseling ya. Berangkatnya ada yang dua hari seminggu Ada yang seminggu pagi, seminggu siang gitu kan Kita salib dulu kali ini ya kan Enak kali ini Tuh ambulan Supir ambulan tuh keren-keren ya kan Nyawanya banyak kayaknya kenceng-kenceng banget cuy ya iyalah namanya nama bawa pasien mah kenceng dia nanti kalau bawanya pelan santuy kayak gini waduh sennya keburu, asennya keburu modiar, modiar, modiar memang keren-keren nah, apa ya kalau ambulan kayak gitu ya gue nggak tahu tuh supirnya sim, sim A juga apa ini kita di Pemda cuy ya kan, cari-cari orang yang cari bocah ya kan kayaknya tuh jam-jam segini banyak-banyak bocah-bocah nongkrong gitu kan di Pemda ya kan kita lihat nih, rame apa kagak walaupun udah pada masuk gitu kali aja mereka habis sekolah balik tidur oh tidak mungkin, oh tidak mungkin, oh tidak mungkin kayaknya eh, kalau bocah-bocah kayak gitu cuy agak mungkin ya kan kita ke kiri dulu kali aduh, aduh, aduh, aduh, aduh nih, rem gua tuh, aduh parah bener dah, apa gak syukurin dulu ngeluh mulu ya jangan kayak orang-orang cuy, ngeluh mulu ya kan ini gimana caranya rem gua tuh gak bunyi-bunyi nih eh, gak bunyi tadi bunyi cuy, kalau bawa pelan Tadi bunyi, tadi bunyi Cet, cet, cet, cet, Gitu kalo kedengaran di kamera mah ya kan Gimana ya caranya ya Ini akibat, akibat, akibat, akibat membeli, membeli Tapi kemarin akibat membeli Tapi engga juga sih udah ngebenerin tadi Kemarin waktu itu di bengkel benar gitu kan Kok ini gua benerin abis cuci bunyi lagi lagi lagi lagi lagi Gua benerin kok gak keberhasil gitu kan Banyak ya Tapi aman Kalau dulu dulu tuh kalau misalkan gua abis ganti kampas cuy eh, Dia ngerem buset dan ngerem sendiri Agak disuruh mah ngerem sendiri dia mandiri Agak juga lah tolol tolol buset deh Bocah ya miring miring Udah kayak cornering dia beruset dah beruset dah beruset dah Ibu ibu Waduh Oh, oh ini sekarang diperbaiki otw mulus nih jalannya ya kan Misi ya misi Siapa ya? Mata gua lihat bal lagi. nggak <laughs> tahu di kamera mah kelihatan sama kagak cuy ya kan. Ini kita ke kiri apa ke kiri. Nah, lurus aja ya kan kelipi kita cuy. Sono juga banyak bocah. Sono banyak. Waduh udah. Woy, ada yang main skateboard dua doang tapi banyak tuh kalau kelip itu hanya ada di pojok dia duduk-duduk doang, gak minum aduh, kasihan itu cuy ceweknya kalau misalkan kayak gitu mah duduk-duduk doang, gak dikasih makan mah, mah bapaknya dari dulu dari kecil kasih makan masa jalan sama lu padahal gak dikasih makan mending jalan sama gua mending jalan sama gua mending jalan sama gua aja eh, enggak dong goblok, goblok enggak cuy, nah berarti kalau misalkan mereka kayak gitu tuh mereka menyederhanakan Nah, pasangannya nggak selalu bermewah-mewah karena bahagia itu tidak perlu mewah nah, bahagia itu tidak perlu mewah nah, bahagia itu tidak perlu mewah, ikan <laughs> main, ikan main, ikan main, motor apa nih cuy, platar kesini sini, oh jadinya dibangun separo-separo gitu, emang ya sih jalannya ini kayaknya mulus tapi manggus ada grunjal-grunjal, tapi nanti slow otw oh, bagus nih, dicor-cornya berapa meter tuh, eh berapa senti, motor apa sih ini, MT 25 apa ya? Ah kita belum baca doa, baca doa, doa dulu kali ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Taylabillah. Ilahi walazim. Sore rame ya, macet kali. Sore sih orang pada balik gawe cuy. Kalau misalkan sore-sore kayak gini kan, balik ke rumah tuh lelah pokoknya. lelah mencari mengais rezeki ya asik untuk keluarga dan sanak saudara. Apa kita ke sana ya? Eh um, iya aja dulu. Kan masih sepi ya kan. Gua tuh kalo misalkan ke Pemda pernah cuy waktu itu kiri aja kali ya Mabang Gua dadakan Dadaya Kecelekan lu pada Kecelekan lu pada Kecelekan lu pada <tik> lewat sini dong Kan main emang Lu emang sahabat gua sih Kita tuh punya feeling-feeling tersendiri Bela sono macet bensin terkuras He <tik> Kan lewat sini kan enak gitu kan Ayo bang duluan bang Gua duluan Oke gua duluan deh Iya bang Jangan berhenti dong Duluan Pak ini di jalan dengan tengok si anjingnya mah, andornya kali dia. Nah, gua dulu ke pembangunan gede-gedean nih cuy, kan. Dulu tuh CCM tuh sebelahnya sekolahan gua cuy. Tapi jadinya beberapa tahun kemudian, gua kira dulu ada itunya ada kolam renangnya, tapi kayaknya OTW ada kolam renangnya. Yang setuju kalian gua ya film CCM gitu kan. Ya komen, tapi kalau misalkan ada juga gua ogah, buset dah. Buset dah. Buset dah. Oh itu apa itu? Enggak tahu dah siapa. <laughs> Cm udah rame, cuy. Kan, waduh, mendung lagi, cuy. Ini gue nunjukin ya sekalian. Nanti gue keluarnya tuh lewat yang kata Citerep, cuy. Kan, kalau ya orang lu orang Cibinong sini asik. Kalau misalkan mau ke Citerep tuh lewat sini aja, jangan lewat sono, jangan lewat mana, lewat Cibinong. Kalau dari sini tapi ya posisinya, soalnya mau tong parah ini kan main, ya kan. Tapi kalau beberapa tahun yang lalu jalannya nggak sebagus ini, coba ada nanti. Jangan banyak bacot, kita langsung tunjukin aja, ya kan? Tapi ini mendung, cuy. Waduh. Kita jangan ke kanan. Kayak soalnya kita mau ke kiri. Kita mau ke kiri. Kita mau ke kiri. Loh, loh, loh, loh. Loh, loh, loh, loh. Oh, itu ada lagi, cuy, di situ. bisa dong lewat situ, dong. nggak harus lewat sini. Dia berhenti, dong. gojek cuy. Kita tapi mutar dulu ya. Baliknya nanti ke belakangan. Oh, uh, balik sekolah nih dia dari ini nah, Ke dia ke kiri nih. Ayo, terbakar terbangan sama gua. ya kok lurus? Kok lurus dia? Ada jalan lagi apa ya, ya Orang dari sana ya Dari sana dari mana gitu Gue taunya dari situ cuy Dari sana dari mana ya Bocah SMA nih Sekolah di Bogor kali Rumahnya di sana Makanya dia ini. nih Tuh pada kesana cuy Bang Gojek nih Uh hampir cuy Sepi cuy ternyata Jam segini Pada bobo kali ya bocah-bocahnya. Wih, ini ngacir, nih. Bocah SMA, nih. Tembus musnya ke sana, kemana ya? Waduh, ngabers-ngabers nih, ya kan? Dia OTW. Wih, kayaknya ini nih. Luluh-luluh. Oh, bener nih, ke sana kemana ya? Kita mencari jalan lah. Begini emang. Wah kalau misalkan lu di rumah di daerah lu dia jauh, jauh kosong tapi kagak tahu jalan-jalan tikus mah, aduh percuma. <laughs> ada hama, wah ada satang-satangnya cuy. Ini orang pada banyak mana nih? Tuh pada lurus. Wah tuh ngapain tuh? Wah tuh ngapain tuh? Wah tuh ngapain tuh? Wah, tuh, ngapain, tuh? Banyak nih kali. Berdua sih, kalau enggak berdua mah ini kanan kiri ya. Ya, buatnya anjingnya Kalau ke kiri kali ya, ke kiri kemana? Tapi hai, nah, hai, kiri kemana ya goblok juga nih gue memang oh, jalannya perumahan cuy ya kan beli di rumah sini kali sampai <laughs> 3 juta, 4 juta tapi cicilannya gede kayaknya kemana ya, kesini ya lah lah lah lah lah kok begini kok begini kok begini kok blusuk-blusuk ya terbalik kali oh ini kayaknya tembusannya yang tadi cuy ini jalan yang kalau dari Citerap set ke sono ya kan kalau misalkan tembusannya nah itu tuh nanti kita putar balik kali ini kisah kesana dulu nih oh ala wah tadi aturan gue boncengin ya wah konten itu mah, bisa gue ini sekalian kan main nanti putar balik kali e, cu, jadi gue kagak jadi ke yang citerb ya waduh sorry sorry, gua nggak jadi yang ke Citerup ya cuy, soalnya, tadi kan nemu jalan lagi tuh, nyobain ya kan, gua ikutin, ikutin, ikutin, ternyata tembus-tembusnya yang arah ke Citerup itu, tapi yang arah ke sini cuy, nggak yang arah ke Citerup ya kan, Jadi gua ya kesini lagi gitu kan, nih gua kalau misalkan masuk nih, set kelipis ini nih, yang sebelah kanan nih, seperti itu nih ya kan? Nah, kalau misalkan lalu pada subscriber yang akan di Binong ya kan Bogor? Ya, kalau misalkan ketemu, mah kalau aja nih, <guluh> gue sering ke situ. Cuy, kalau misalkan lu ngeliat gua gitu, ngeliat motor gua pokoknya mah di platnya mah ada, ya kan? vlog nekat, tegor aja cuy, ya kan? Santuy, ya gua mah lah kagak sombong, kita mah asik. kagak ngasih coy. Iya iya iya. Ya. Ke kiri. Tahu tahu gua dok <laughs> Kita mah kalo di jalan kudu ngalah. Kalau kagak ngalah mah buset dah. Eh goblok berhenti anjing. Aduh. Iya iya, sorry nanti dulu Bang, depannya nih nih kan muka kiri ya kan. Santuy, santuy ya kan buru-buru mau ngapa kali? Kali udah udah main kirian kali, udah main kirian sih. <laughs> gak tau gue meeting ngaco ya, asli Korekannya apa? Main kirian di apa? Kali? Main ecu kali. Kalau di karbu mah kan gak ada. Ya main ecu kayak gitu, kayaknya. Ah, gua mah kalau Akan ngoprek-ngoprek minta tolong bengkel sesuatu tauan Tapi setahu gue tuh dikit-dikit main injeksi mainnya ecu. Duyanya diganti. Ini gue dikasih nggak? Oke, makasih, buang. Ya kan? waduh macet nih salah gua aduh yang kirinya kagak di ini lagi duduk nyangkut dong ini orang pada buru-buru banget -buru capek itu ya kan kalau gua kemarin emang kalau misalkan kerja tuh balik tuh bawahnya uring-uringan lagi capek gitu kan yang mungkin kita bisa maklum aja kalau misalkan orang-orang di jalan itu, itu senggol dikit itu senggol dikit itu senggol dikit mah buset panas sih gitu kan? kalau misalkan orang capek kan moodnya kagak bener lah bener nah cobain aja lu capek tak <guluh> nah, si pik nih cuy aduh pik tahun berapa nih 2020 kurangin lagi 5 15 kurangin lagi 5 10 kali kalau juk kagak apa lu gua ke kiri kali ya vlog gua pertama tuh yang pakai motor ke pakansari cuy sanmori ke pakansari asik itu yang nonton juga mayan deh ya kan kita ke pakansari lagi ngelihat jalannya tuh oh bege ya kan ngisi bensin jangan di sini buset nang antri cuy tuh pertama lagi mendingan di sono sekarang balik kali ya lah. Lu komen-komen aja lu goblok. Itu mah kakaknya dia kagak. Tapi sarannya sih cuy, kalau misalkan di bensin di sini tuh pasti rame ya kan. Kalau misalkan kalian buru-buru mah jangan. Mending diangkat yang kata Cikaret karet Bukan di cikaret di itu, Pak Pom Bensin Bakos itu. Sepi cuy, enak lagi. Eh, hey, tadi kan gue bilang kagak mau ke Pakansari ya Soalnya di sono gak ada orang. Ada cuma dikit doang cuy sore -sore, kan, di Lipi. Ternyata sore-sore kan kalau di Pangsaraya ini rame ya kan tuh. Kalau misalkan mau kalian mau beli jajan, beli jajan apa tuh rame sini cuy, kan. Sampai malam kayaknya mah. Tuh, tapi ya, ada ditongkrongin, aduh. Ada ditongkrongin Satpol PP. Ah, gua ngapain ikut-ikutan ke sini ya? Bego emang. Kita kan pakai motor. Kita kelilingin aja kali. Uh, banyak yang lari di sini mah, cuy. Tuh, banyak yang lari, asik, banyak-banyak ngabers ya. Oh, ternyata salah gua. Ramai kalau jam segitu kok ke siang, ya kan? Tidak ada vaksin masalah uh, Sepeda itu disewain kali. Ada itu anak apa namanya? Eh, ibu-ibu, ibu-ibu. Ada apa namanya? Doraemon, Doraemon. Pada foto-foto, ya kan? Kayaknya ini OTW bagus nih. Dikit lagi bentar lagi, ya kan? OTW bagus, soalnya ada lagi direnovasi, banyak orang yang jogging, ya kan? Tuh kan asik bener tuh mantep ya kan? Kalau misalkan jalan-jalan, tapi -jalan. mereka yang pada lari motornya taruh di mana ya? Di tempat parkiran tadi kali ya. Tuh ya kan, pada pacaran, kagak ada minumnya, kagak ada minumnya. Aduh, eh, ada. <laughs> Kita minggir kali sini ya. Uih. Jalannya bagus cuy, kan. Kata gua slow, kita mah belum terkenal di sini, kan. Tewe ini OTW, kan. Kurang uh, rame cuy di sini. Yah, ya. Mentok kali ya sini ya. Ini bunyi apa ya? Wah, goblok nih. Masa ditutup Oh, di sininya ditutup cuy. <tuk tangan> Bawa bocah salah jalannya, iya bang. Gue mau orang sini, <tuk tangan> jarang kita. Mau keluar luar ya? Kan, oh bego, salah cuy. Aturan ke kanan kita ke kemana? <tuk tangan> bego, salah anjing. Bener, dikatain salah orang. Banyak taman bermain, kita ke kanan aja ya, jangan ambil kesini. Lo ini bocah kemana? Dia melukis, ada yang melukis, kelihatan banget. Kita nggak pernah kesininya gitu. Oh iya, goblok, gua nggak baca itu. Ada maman mohon maaf, Anjrit, anjrit Gua mau kesana, bang. Oke, kesana. mah kagak, kagak ada jalan, nono. No yang di... itunya mah kayaknya ditutup yang disentul itu kan tumpu tumpu, -tumpu sentul cuy panjang-panjang loh vlognya ya kan kalau misalkan kalian mau skip mah skip gak apa-apa ya kan tuh kan gua bilang apa nongkrong-nongkrong doang minum mah kagak aduh... aduh... lah kesian, itu bangkunya panas gua tetap berada di rumah ya kan asik gak apa-apa cuy ngirit ya berarti ya mungkin duitnya dikumpulin buat nabung nikah kali kali aja ya kan kita jajan dulu nih, jajan. Masa ke jajan ya kan? Jangan kayak orang-orang. Aduh, buset dah. Helmet nih kan? Helmet lovers, anjrit. Orang-orang gabut, orang-orang nyari angin nih di sini macu. Muter doang ke sini. Bus -bus buset dah. Kayu itu dari mana mentalnya? Iya bang, duluan bang. Aduh, ini ada bule-bule bawa anak tuh anaknya ngantuk <laughs> udah kriip kriip ya kan? tinggal bobo aja wala buset itu astagfirullahaladzim komen mulu hidupnya lu teh, slow ya kan <laughs> nah, daripada di komen tetangga lu buset dah itu mah komen yang terpedas cuy sama sama ngomong omongan netizen ngomong omongan tetangga mah kita diam di rumah bisa tadi ngomongin cuy anjrit anjrit ya udah aja kali ya vlognya cuy ya, kan kalau misalkan kalian yang nonton ini mau uh, keren abis ya kan thank you para, ya kan Keren, gue lah. Kalau misalkan kalian suka vlog ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan share ke teman temen ya, kan? Kalau misalkan ke temen-temen nih, -temen, ya, apa-apa ya, kan ditonton kali aja gitu, kan? Ya, cukup sekian vlog dari saya, kurang lebihnya. Mohon maaf, akhir kata, gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari gua. moto vlog nekat dan jangan lupa bahagia hari ini. Bye-bye. Bang Slogernya satu Iya campur duit kayak duit lagi nah, nah, nah, nah, nah. Berapaan bang? 1 sampai jam berapa bang? oh, dari pagi tapi dari pagi, itunya, dagangnya, iya, udah bang, nggak apa, apa bang, oh, iya ya. yeah, sama-sama, nah ini buat kagak dikasih sendok, oh ini ada. makan di mana ya? yo sama-sama, ya maaf bang, mantap nanti dulu apa? Buset terburu-buru ya, banget ya? itu kali ketinggalan satu pp-nya ya? ya? makan di mana ya cuy? nah kagak jadi, kagak jadi ditutup data di peluknya gue lapar soalnya cuy ya kan. Elaper aus sih ya kan ngomong mulu ya kan. Buset itu tuh. Satu WP yang ini cewek. Kalau yang ono laki kali. Dibedain kali ya biar kagak perang. <laughs> goblok, goblok, goblek. Du Ini ending enggak ya apa namanya? Tumpang kayak ya? Tapi gua nyari tempat dulu nih yang buat makan biar enak ya kan. Waduh du du du du du ininya goyang-goyang. Kita kemana mana ya? Oh, gua tahu. Ah, kita nyari tempat makan dulu ya, cuy. Nari tempat makan, minum deh, ngapain makan? Ada dong. Eh, gua lewat kandang macan anjir. oh gue minumnya di sana aku kan